Saya ter uh, apa uh, mendapat hidayah ini karena pertanyaan teman saya waktu itu ibunya meninggal jam setengah enam pagi. Uh, dia nanya ke saya uh, bagaimana bu cara untuk membayar salat ibu saya. Seingat saya dia meninggalkan salat isya dan salat subuh karena dia meninggal setengah enam pagi itu yang saya tidak bisa jawab dan itu akan yang menjadi tanggung jawab saya ke ibu dus saya seperti itu untuk pertanyaan teman saya itu seperti apa ustadz mengganti sholatnya. Ya, yang dia rasa dia, dia, dia tahu gitu. Dia tinggalkan sholat isya dan sholat subuh dan meninggal itu setengah enam pagi. Baik. Jadi yang ada pilihan untuk dikotok itu itu dari puasa. Kalau puasa memang sang anak itu bisa mengkotok atau membayar fidyah untuk orang tuanya. Tapi kalau sholat tidak. Bahkan apakah kalau ada orang seorang mayit misalkan meninggal dalam keadaan dia berhutang sholat, apa kita wajib fidyahi? Dalam mantap kita yang paling kukuh, paling kuat pendapatnya tidak diwajib untuk difidyahi Bahkan pendapat fidyah itu ada dari Imam Subki yang menyatakan boleh untuk difidyahi. Sebetulnya tidak wajib dalam mantap kita. Jadi tidak perlu mencela atau mencacat atau ribut kalau ada yang tidak fidyah ya biarkan. Ada yang fidyah anggap saja memang sedekah untuk si mayit yang disepakati sedekah untuk mayit akan sampai. Sedekah untuk mayit, sedekah untuk mayit itu baik. Dan akan sampai. Shadaqatul mayyit Jadi akan diterima. Babnya ke situ, tapi jangan sampai mewajibkan seseorang untuk melakukan itu. Jadi yang jelas tidak perlu diqadha oleh dirinya sendiri tidak Artinya dia yang yang sholat untuk mengganti, enggak Kalau puasa, iya memang ada anjuran Haji juga ada anjuran, sholat tidak Termasuk tidak juga harus diganti Dengan fidyah beras dan seterusnya, enggak Tapi kalau mau melakukan itu Tinggal diniatkan Sedekah untuk mayit. Maka akan sampai Baik, Allah alam